Assalamualaikum, balik lagi di channel kita, lidah corner, lili, dan Ida channel. Kali ini kita mau buat salah satu menu requestan, dan kita janji bakal buat dari salah satu follower selama kita di Instagram. Nah, buat temen-temen yang mau request menu, bisa komen aja di YouTube kita, atau DM kita juga bisa di Instagram. Siapa sih yang nggak tahu sama cemilan satu ini? Cemilan ini banyak banget orang suka, terutama itu anak-anak Bener banget, si manis dan si kenyal ini biasa kita sebut dengan marshmallow Nah, kalian penasaran juga nggak gimana sih cara buat marshmallow yang kenyal dan manis ini? Buat bunda-bunda yang biasanya suka beliin anak-anaknya si kenyal ini Nah, video ini bisa jadi option ya bun Kalau bunda mau bikin sendiri Pastinya lebih terjamin karena buatan sendiri. Untuk rasa dan tekstur, mirip banget kayak yang dijual di market-market. Kita bakal bagiin tips juga, agar marshmallow -nya ini tetap wangi tahan lama setelah disimpan beberapa hari. Langsung aja yuk kita ke videonya. kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya bisa kalian cek juga di description box step pertama larutkan bahan A yaitu yang terdiri dari gelatin dan air panas campur gelatin dengan air panas kemudian kita aduk hingga rata Sesudah rata seperti ini, kita akan sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan lanjut untuk masak bahan B. Masukkan gula pasir, tambahkan sejumput garam. Tambahkan vanilla essence. Kemudian campur dengan air panas. Lalu kita hidupkan kompornya. Dan akan kita masak seluruh bahan ini dengan api sedang cenderung kecil Untuk vanilla essence yang tadi, jangan di juga Vanilla essence ini akan menambah aroma wangi di marshmallow-nya Agar nanti saat disimpan di wadah kedap udara itu, marshmallow-nya tidak akan bau Untuk gelatin yang kita pakai, kita pakai gelatin halal yang terbuat dari sapi Buat teman-teman yang kesulitan untuk dapetin gelatinnya insyaallah nanti kita bakal share juga resep marshmallow yang tanpa gelatin Kita aduk terus hingga gulanya ini sedikit kental Untuk mengeceknya gulanya itu udah kental atau belum Kita bisa cek, kita masukkan adonannya ini ke dalam air Jika gula udah mengental seperti ini maka proses memasak gulanya sudah selesai lalu akan kita campur air gula ini dengan larutan gelatin tadi kita campur kemudian kita aduk rata sebentar saja dan akan kita tuang ke wadah lain untuk kita mixer Sebelumnya, kita akan olesi terlebih dahulu cetakan yang akan kita gunakan nanti Olesi cetakan dengan minyak goreng agar tidak lengket Selagi panas, kita tuang adonan tadi ke dalam wadah Lalu kita mixer dengan kecepatan sedang Mixer hingga adonan kental, putih, dan mengembang seperti ini Kemudian setelah kental dan mengembang, kita akan buat menjadi dua adonan Yaitu adonan putih dan satu lagi kita akan beri pasta Adonan putih pertamanya kita tuang terlebih dahulu ke dalam cetakan Kemudian untuk adonan kedua kita beri pasta strawberry Kita akan mixer sebentar hingga pastanya ini tercampur rata Nah tips yang kita sebutkan tadi di awal Untuk penggunaan pasta strawberry ini wajib ya wajib banget Jangan di skip, jangan pakai pewarna makanan Karena nanti bisa membuat marshmallow itu beraroma kurang sedap setelah disimpan beberapa hari jadi wajib banget untuk gunakan pasta makanan Kemudian kita akan tuang ke dalam cetakan tadi Tuang di atas adonan putih Lalu akan kita diamkan selama satu jam kita masukkan ke dalam kulkas Setelah satu jam akan kita potong-potong Taburi alas dengan maizena yang sudah disangrai Kemudian kita potong-potong marshmallow sesuai dengan selera masing-masing Marshmallow ala lidah cornernya udah jadi Mirip banget sama yang dijual-jual di market Marshmallownya ini kenyal banget Kita lempar kayak gini, lihat aja ini menul-menul banget Marshmallow ini tahan lama ya Jadi bisa disimpan di wadah kering dan kedap udara dan bisa juga kita masukkan ke lemari es Segitu dulu video kita kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga share video kita Jangan lupa subscribe juga Tunggu kita di next video Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum